Halo selamat datang di channel saya Pitra Ganteng Pada video kali ini ada pemasangan list Untuk kaca depan mobil Kalia Gunanya untuk meredam kebisingan Supaya angin tidak masuk ke dalam kabin Baik sebelum saya mulai memasang saya akan membersihkan terlebih dahulu pinggiran dari list kaca ini supaya lemnya melekat dengan baik oke saya akan mulai memasang pemasangannya plug and play dengan menggunakan lem dari 3M Ya pemasangannya ini sangat mudah sekali tinggal kita meratakan dengan lubang yang ada di celah ini ya disesuaikan dengan bagian celah di sini sudah ada pembatasnya untuk pemasangan celahnya. Nah ini kita cocokkan. Nah ada pembatasnya seperti itu. Kita buka perekatnya pelan-pelan hingga menempel dengan erat di kaca mobil. Setelah itu kita tekan-tekan supaya lemnya menempel dengan merata. Setelah itu kita potong bagian ujungnya karena sesuai dengan batas dari kaca. Ya, inilah hasilnya setelah ditempel eh, bagian list tersebut di kaca. Oke, selanjutnya pemasangan di bagian sebelah kanannya. Sama halnya dengan membersihkan terlebih dahulu bodi mobil supaya kotoran-kotoran itu bersih dan lemnya merekat dengan baik saya akan mulai masangnya dari atas dan disitu ada pembatasnya jadi bisa diselipkan di antara kaca tersebut supaya terlihat rapi dan pelan-pelan melepas bagian uh, lem 3 nya tersebut. Oke, okay, selanjutnya saya akan pasang kaca bagian atas. setelah bagian atas sama juga seperti halnya yang kanan dan kanan dan kiri tadi. Disesuaikan dengan ada pembatasnya di atas atau di list tersebut. Jadi kita tinggal uh, meratakan saja. Nanti, untuk deskripsi link barang akan saya taruh di deskripsi. Nanti, yang menonton bisa membeli di sini. Plug and play, ini gampang sekali pemasangannya, tinggal kita melepas perangkat uh, 3M tersebut. Ya, kita tekan-tekan supaya melekat. Nah, ini hasilnya sudah menempel dengan baik bagian atas juga harapannya sih kabin senyap ya di saat dibawa kendaraan di tol itu suara mengurangi suara yang masuk ke dalam kabin yang melalui kaca selain, selain itu juga melindungi supaya kotoran-kotoran tidak masuk ke dalam bagian kaca tersebut Ya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.